Mau nggak? aku ajarkan kalian satu doa Sudah menggabungkan semua doa yang saya baca Coba perhatikan ya Jadi kalau anda baca satu doa ini Seperti anda sudah baca semua doa yang Nabi pernah baca Tentu kita semua mau ya. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW mengatakan takul, bacalah Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'ala ka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya Allah aku minta semua apa yang pernah nabimu Muhammad SAW alaihi wasallam minta dari kebaikan-kebaikan semua yang beliau pernah minta ya Allah aku minta juga karena kita tidak bisa rinjikan satu persatu. dan ini ajaran nabi ini bukan hal yang ringan ya kalau renungi dengan hati nurani Anda ini luar biasa bobotnya